Ya, jadi ini adalah mobil. Tadi apa Toyota ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Yo yeah, yang Toyota sih. Avanza, sorry. Avanza 2008 <laughs> ya. sini aku pakai yang E. Ini tadi G ya punyamu yeah, ya? tipe G. Ya bedanya apa sih yuk kita coba cek di sini ya bedanya okay. itu yang uh, e plat nomornya semua kalau yang g pernomornya double loader itu <susuk> perbedaan enggak <dengan gini>. ya bukan <laughs> itu ya bedanya baiklah <susuk> <laughs> mari kita coba lihat dari tampak depannya untuk uh, versi e di sini oh grillnya apa grillnya beda grill depannya nih Uh -uh. kalau oh, yeah. yang ini dia grillnya cuma satu dan yang G grillnya muter ya. Dan punya aku kok aku enggak punya lampu ini, Foclet. lampu senjat, <tuk> lampu senja Wah mentah-mentah mobil bekas aku dapatnya yang bekas banget. <tuk> gitu Mantul. itu konsepnya. Gitu, gitu, gitu. <tuk> Sebenarnya like kalau yang E Uh, kayak gitu ada le enggak eh, ada lampu foglame nya kalau yang di G ada sama itunya grillnya ya lebih jadul yang eh velgnya menurutku Oh iya. sama di sepion nih Sepion si beda juga nih kalau yang e Satu dia hitam. full black kalau yang G dia tutun ya warnanya ada hitam ada merahnya yang iya, um, cek bagian belakang Apakah ada sesuatu yang menarik bagian untuk atas bagian kaca caning, ini katanya sama nggak sih Oh eh. kalau punya aku lebih lebar kacanya lebih tinggi kalau yang ngomong oh, iya. dia lebih sporty ya lebih tipis ya menarik-menarik hmm, oh, iya. kalau bagian belakang sama sih kayaknya sama. untuk lampu-lampunya sama dengan logo Avansalnya dan double hoodon <wilayah> oh ini di belakang punya ada itu juga chrome nya iya uh, uh, ada chrome punya aku enggak ada terus yeah, itu apa dum? lagi interior secara body interior kosong oh ini pak di punya mu, punya spoiler dikit tuh oh. di bagian kuncung belakang oh iya yeah. ada lampu Ada. Hmm, oke, okay. semoga saja kalau nanti dimodifikasi ada, ya itu bakal lebih keren sih. Iya iya. Kalau untuk di kamu lebih suka yang mana Pak Mirza? Kalau untuk harga yang E, untuk desain, <laughs> untuk desain yang G <laughs> karena yang ini lebih murah ya. yang E. Oh iya, yang E lebih murah sih. Uh -uh. Harganya Pak, ya. nanti saja ya. Oke okay, nanti kita cek ke tokonya ya. Yo i terus tapi apa kalau desain-desain kamu pilih yang mana ya kalau desain pilih yang ini yang gini sudah jelas jelasnya oh, Oke okay, mantap ya kalau desain aku pribadi jujur aku lebih suka yang punya aku sendiri yang e karena ini kayaknya kalau chrome-nya di-delete dia bakal jadi lebih sporty sih asalkan nanti ada itu ya modifikasi di belakang ya kalau untuk kerennya tetap kan, hmm, iya, iya. aku bagian belakang. <laughs> aku suka bagian belakangmu, itu cuma sih. Iya, ada suaranya kecil emang iya, punyamu juga kecil suaranya. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kenal iya, iya, <laughs> <laughs> ada iya, iya, iya, nggak ada iya, iya, sama ya, punya enggak pun ada kenal pun juga. <tuk> oh, iya, sama oh iya, guys. Di sini ternyata mobilnya sama-sama enggak -sama punya kenal pot. Dia belum kenal, enggak ya? kayaknya enggak ada kenal pot. Gak, Tapi aku yang rada kurang suka di mobil-mobil Avanza itu dia rodanya kecil dan tinggi. Iya, enggak huh? sih? Iya, uh, bener, kayak kopong gitu sih. Kalau menurut gua, kurang takut. Kalau mobil-mobil Honda kan tiap kayaknya gede loh, jadi kayak ya, lebih lebih proper, proper ini, mm -hmm. lebih layak. Apakah kita bisa mencapai top speed di area Semarang? Kok Semarang? Semarang. <laughs> area Jakarta? Bisa. <laughs> bisa. Satu enam enam. Oke. Top satu enam enam. Punya kamu juga satu enam enam? Oke. Jadi untuk top speed yang udah di level 3 ya ini kita ya. Iya, level 3 semua. antara fansa uh, E dan G ternyata sama saja sama sama ini. semua. Oke. Ku uh, naik <tuk> ngerem di depan. Kalau ngerem menjut-menjutan. Iya, ih. <tuk> Remnya sudah habis ya. Eh lampunya kayak mana ya? Wah. Kuning atau putih nih? lampunya nah, kuning. Oh, kuning punya aku sama ya kuning. sama-sama kuning. Hmm. untuk kuning shenya, tapi kuning tapi efeknya putih. makanya itu. <laughs> lampunya kuning efeknya putih. <laughs> lampunya kuning efeknya putih ini gimana guys? ternyata sama-sama mobilnya sentul gaming. pada kita akan coba tes untuk delete speed limiter. oke. Okay. Parkir dulu Parkir dulu Aduh -duh. Aduh -duh. Ini remnya juga nggak? Gak usah ya? Remnya bebas sih kalau mau dimodif. Oke okay. Bebas semua Entah kenapa menurutku delete limiter nggak berguna ya? seri kayak kayaknya kayaknya <laughs> kayaknya masih di ya nanti coba dulu kenapa oh, okay. jadi 165 ah, oh, tadi aku 166 sebelum delete limiter <laughs> <laughs> jadi, <laughs> jadi 165 <laughs> ini punya? 166 turunan. punya aku 167. 166 tapi tadi posisi datar pun dia dapat 166 ini mentok 165 Oke jadi fix mobil ini tidak worth it untuk kalian pilih 100 <tid> meter <temuk. tid> bisa gitu 16, <atau>? 167 enam tujuh <tid> punya aku satu <tid> iya <tid> oh itu posisi turunan atau datar apa datar posisi datar. turunan atau datar datar kalau, kalau datar 166 167 kalau turunan 167 enam oke jadi untuk afansa yang sedikit <tid> kalian <tid> bisa lebih worth it untuk di 100 <tid> limiter tapi agak yeah, ya waktu juga sih nambahnya satu biji doang. Iya, yeah. dengan menghabiskan 75 juta ya. <laughs> Yoy, <laughs> mahal kan, Dia mahal <laughs> banget ya. Enggak apa-apa guys, karena kita ada Sultan dan untuk harga segitu mari kita sebutkan mantranya. Wow, murah <laughs> <ivi> Bagi banget. Bagi-bagi. Silahkan ayo ikut saya, kamu ke kantor polisi. Yeah, Di bisa masih aksesoris aksesoris ya. yoi kita aksesoris guys oh, lalu untuk red bumper ada juga siap Cakep sih coba sih ada kenal port Nuh, aku nggak mau kenal seperti itu <laughs> kenal port alai <laughs> kenal port untuk red bumper sepertinya nggak usah aku pakai ya karena belum ada yang cocok kuatnya ya, 6 ada spoiler gak sih? atau ini iya. untuk... spoiler nya kita gitu, spoiler ini <laughs> belum <Berengkap> kepadanya bro <laughs> ada spoiler nih wow oke okay, sepertinya ada cukup ini doang untuk spoiler satu aku akan memakai spoiler ini keren banget bui lalu stiker pastinya belum ada oke okay. okay, saya suka yang normal aja lah <laughs> <laughs> gak jadi diraket. Wow, lampuku putih. berwarna putih tapi bulamnya warnanya kuning. <laughs> Waduh, ini okay. kayaknya bakal jadi salah satu mobil yang ku favoritkan untuk santai-santai ya. Iya yes, sama. ngebut-ngebut tentunya tidak karena top speed cuma 165 Tolong kembalikan top speedku satu enam Oh karena... bisa nggak sih top speed bisa di diletir, diganti lagi? apa gara-gara tadi ya suspensinya diganti jadi apakah itu pengaruh guys suspensi diganti akan mengaruhi top speed? Nah, itu coba komentar di bawah. No ngepot. <laughs> ini mobil ternyata ngepot ya? iya kalau ngepet bukan mobil suster. <laughs> <laughs> <laughs> ngepet ini RWD atau ini R Oh, ya oke okay. kelihatan guys. Jadi ini mobilnya RWD ya. Us uh, mantap sekali ya? hmm. Nah bisa dilihat belakangnya yang berputar, depannya diam saja. Gimana cara jalannya? <tuh> Berhenti. luarnya radius putarnya enak banget. Iya atasnya. Radiusnya enak banget. Nu no. satu kali percobaan kah? Yo, yo. Oh, gila cakep. Yang punyamu juga sama? Sama tuh. Oh, sama nyamannya guys, mantap ya. Iya. Kalau nyaman bukan mobil ini ya, alatnya. ya, ya iya, <laughs> iya iya. Mau ngamuk tapi enggak usah. Uh, <laughs> oh, aku yakin mobil ini kuat untuk output deh. Ya. Oke. Okay, Karena mobil ini kan tinggi ya. Yeah. SUV itu support utility V, yeah. iya enggak sih singkatannya itu? Tolong pakar SUV. Apa itu? Singkatan SUV. Tahu atet ada S nya, itu soto huh? punya usus, <laughs> Oke okay, guys, ternyata saya ternyata pada orang yang salah. Sate usus, venya, veni. Dada, dada, oh, dada, dada, Bisa bro? Wuh, bisa lo? Bisa lo? Bisa lo? Bisa nyangkut. <tik> <tik> <tik> kita Kita bisakan dulu guys. Hmm, oke. Okay. Ayo semongko. Kamu pasti bisa semongko. <tik> ternyata suspensi juga ke ke keceperan guys iya iya wih ada pesawat obrol hmm. eh gelap sekali di sini. Pak Mirza sangat santai ya, untuk obrol ya tidak oh. ada kendala gitu. nggak nyata apa-apa gelap sekali masa I iya Ini punya obrol Oke okay, ini masih belum ada kendala ya, dua mobil kecil ini oh ya. Oke, okay, kita akan mencari oke. Okay. Cari mobil terbaik dari Avanza Seri E dan G ya. okay. Loh, sampai ini belum ada kesulitan yang berarti sih <laughs> Itu apa okay. yang terjangkut? Kesulitan berarti bunuh oh no, bisa mundur Nah, sip Coba kita lurusin mobilnya bisa dong, okay. bisa dong Wow Oke, okay. ini kalau bisa tembus sampai di finish, wakab sih mobilnya sih <laughs> Dengan harga 80 juta ya Iya puluh juta, punya 100 juta ya iya. Murah banget enggak gimik ya Oh no. ya nyangkut-nyangkut no tapi untuk bagian sini emang terlalu brutal sih Iya oke okay, nah Victoria menyusahkan hidup ya kita akan <tuk> mundur seperti <tuk> tommeter Widih itu yang jualan di situ campur poya itu makanannya kok bisa? kan ada tanah-tanah, nasepnya kemana-mana itu emang resep asianya sih, jenis <laughs> pokok campur basing <laughs> dalam 500 meter, gelok kiri oke okay. kiri, kiri, kiri, kiri nah. wah kurang bersih, cuci lagi baca uang kawan persih cuci lagi enggak apa ya bungkus gratis ya iya airnya keluar terus mubazir lagi oh ceritanya mubazir air jadi nggak mubazir air ya ceritanya iya seperti itu untuk tes perbedaan antara mobil Avanza E dan Avanza G jadi tahun 2008 semua jadi menurut tak meja lebih apa punya kamu atau punya aku? Hmm, kalau setelah dimodif punya kayaknya ya. Tapi kalau oh, iya. standar punya tipe G Iya sih standarnya tipe G dia belakangnya ada apa sedikit spoiler bawaan ya. Kalau yeah. eh, betul, enggak kan. ada. Dan kesimpulannya di video ini untuk perbedaannya yang paling mencolok itu cuma di body. Kalau untuk top speed, handling dan lain-lain mirip-mirip lah ya. Milih. Paling mencoba Sama. itu di, di doang doangnya. Jadi itu perbedaan dari mobil Avanza E dan Avanza G menurut kalian seperti apa? Silakan kalian ngamuk di kolom komentar. Sekian dulu, thank for watching and goodbye. See you next time.